Assalamualaikum Balik lagi ya di channel aku Ellie Dan tadi pagi aku sempat bingung Mau masak apa karena memang sudah kesiangan Kebetulan tadi aku ke pasar Juga udah agak kesiangan Jadi uh, sayurannya ada beberapa yang sudah habis Jadi kita masak seadanya aja Dan hari ini Aku mau masak sederhana aja um, Tumis mentimun telur ya Kita mulai aja ya Apa aja sih Kayak Yang pertama Uh, di sini tadi ada bawang merah, kita pakai 2 siung aja, karena ini untuk 2 porsi, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, kita pakai cabai hijau 2 aja, dan ini ada mentimun tadi aku beli seperempat ya, kita enggak pakai semua, disini ada garam, gula, dan uh, kaldu, dan ada sedikit lada, minyak goreng, dan sedikit air. Oke, pertama-tama kita iris dulu bawangnya ya. cabai hijau besar kita pakai satu aja ini nggak pedas ya kalau cabe ini jadi anak-anak juga bisa makan karena dia nggak pedas dan untuk mentimunnya sendiri kita sisinya aja ya dikupas kulitnya jadi nggak semua dikupas jadi di bagian-bagian pinggirnya aja lalu dibagi dua bagian tengahnya kita buang ya di luarnya aja Dan ini rasanya enak banget Tapi buatnya simpel Nggak ribet Dan cepat Kita potong-potongnya sesuai selera Dengan bagian seperti ini Kita masukkan pertama bawang merah dan bawang putih ya, berbarengan ini sampai harum Sampai agak kecoklatan, tapi jangan terlalu matang Dimana? Kecium enggak aromanya? Kalau aku pakai telurnya di awal ya Biar enggak terlalu bau amis Kita masukkan telur ya Satu butir telur Hmm Enak banget dia udah batuk ya angkat ya matikan kompornya. Tada, mentimun tumisnya sudah jadi ya. Ini pasti enak banget. Selamat mencoba.